Yuan power yang megah dan tangguh seperti air banjir karena menyebar dari bagian bawah pilar cahaya dengan kecepatan kilat. Ada ki hitam samar dicampur dalam kekuatan Yuan dan fluktuasi unik dipancarkan. Melayang di udara. Ketika Tang Xin Lian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, shock melintas di mata mereka. Setelah mencapai tingkat ini, mereka secara alami sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Orang ini. Sebenarnya mencoba untuk masuk ke tahap kematian mendalam di titik ini. Seorang tetua Flem di fine hall tanpa sadar memukul bibirnya sementara matanya dipenuhi dengan kejutan. Ketika mencoba untuk masuk ke tahap kematian mendalam, kehidupan Ki akan disimpan bersama dengan kematian Ki dan ada banyak bahaya selama proses ini. Saat ini, kami berada di medan perang. Gangguan apapun akan mengganggu keseimbangan dalam tubuhnya dan kematian Ki akan menghilang. Pada saat itu, terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, ia akan berubah menjadi kerangka layu dari dalam. Petik dua itu benar, orang yang berani. Namun, sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Orang ini mempertaruhkan segalanya untuk pertarungan ini. Petik dua, Tang Xinlian menyatukan alisnya setelah mendengar percakapan mereka. Dia secara alami tahu betapa berbahayanya tindakan Lindong. jika dia gagal kemungkinan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Semua tetua, lindungi dia. Jangan biarkan Jenderal Langmu mengganggunya. Petik 2, Tang Sin mengencangkan cengkeramannya pada tombak Phoenix Api saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Saat ini, jika mereka kehilangan bantuan dari simbol leluhur Lindong, tidak mungkin mereka berhasil menekan Jenderal Langmu. Dimengerti, banyak orang tua mengangguk dan menjawab. Mereka terkesan dengan keberanian Lindong. Mencoba untuk masuk ke tahap kematian mendalam di depan seorang imo. Dia memang memiliki keberanian yang melebihi orang biasa. Mata Tang Sin Lian yang cerah memandangi bagian dalam pilar cahaya. Samar-samar dia bisa melihat sosok duduk di dalam. Meskipun sosok itu kurus, dia merasa seolah-olah pria ini tidak akan goyah bahkan jika langit runtuh. Tidak heran bahkan gurunya yang biasanya bangga memujanya dengan sangat hormat. Jangan khawatir, dengan aku di sekitar. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu kamu. Petik 2. Menggunakan kekuatan yang meningkat untuk memegang tombak api Phoenix di tangannya. Bibir merahnya melengkung menjadi busur yang mempesona. Sementara rambut panjang keriting merahnya tersebar di sekitar seperti api yang membakar. Retak. Saat ini, rantai petir hitam yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar tubuh Jenderal Langmo hancur. Tepat. Senyum ganas muncul di wajahnya yang besar. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke pilar cahaya di kejauhan. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin ketika dia tertawa dengan aneh. Kamu benar-benar berpikir untuk membuat terobosan di sini. Pemikiran angan-angan seperti itu. Petik dua Iblis Raksasa yang mengerikan melonjak dari belakang Jenderal Langmo mengikuti tawa anehnya. Itu langsung berubah menjadi cakar serigala besar sepuluh ribu kaki. Cakar ini ditutupi dengan simbol iblis emas dan bahkan ruang itu sendiri retak ketika cakar ini diayunkan. Hentikan dia. Mata cantik Tang Sin Lian dengan cepat berubah menjadi dingin setelah dia melihat serangan Lang Langmu. Dia berteriak dengan dingin sebelum para pakar top dari balai api ilahi menjawab dalam usion. Setelah itu, Yuan Power yang agung melonjak dan bertabrakan dengan cakar serigala setinggi sepuluh ribu kaki. Bang! Gelombang serangan mengejutkan menyapu langit. Dimanapun gelombang ini melanda, tanah di bawahnya akan benar-benar rata. Bahkan, orang akan sulit sekali menemukan kerikil yang tersisa. Kedua puluh sembilan angka itu disatukan kembali sementara ekspresi mereka semakin pucat. Melawan Jenderal Langmo, yang serangannya semakin menakutkan saat pertempuran berlangsung. Mereka mulai jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bang, namun... Bahkan sebelum mereka bisa mengatur nafas, ruang di depan sekali lagi pecah. Ki hitam mengerikan berubah menjadi 10.000 serigala gagah, sebelum mereka menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Tang Sin Lian menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Dia tidak menunjukkan niat untuk menarik dalam matanya yang dingin. Sebaliknya, tombak api Phoenix di tangannya menghantam keras ke tanah. Dia mengeluarkan tangisan sedingin es dan sekali lagi memerintahkan 28 ahli top dari Flem Divine Hall dan berselisih dengan Jenderal Langmu. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia harus membeli waktu untuk Lindong. Bang-bang-bang, bentrokan bumi yang guncang meletus di langit. Namun, semua orang dapat melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum kelompok Tang Sin Lian dikalahkan oleh Jenderal Langmu. Melayang-layang di langit. Keempat pasukan Flame Divine Hall menyaksikan pertarungan ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang turun tangan. Lagi pula, mereka harus mempertahankan formasi untuk menekan Jenderal Langmu. Jika mereka secara acak campur tangan, formasi akan berakhir berantakan dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya menekan Jenderal Langmu. Di medan pertempuran yang jauh, Mulan dan Tetua Ciyun melirik dari kejauhan. Namun, mereka tidak bisa membantu mereka. Lagi pula, lawan mereka bukanlah individu biasa. Haha. <tuh> Sepertinya pihakmu akan menjadi yang pertama yang kalah berkelahi. Di medan pertempuran terjauh, Raja Tianming tersenyum ketika dia mengamati pertarungan di bawah ini. Setelah itu, dia memandang King dan Moluo agak jauh dan tertawa. Tiba-tiba, dia menekan jarinya dengan lembut saat dia tertawa pelan. Ruang itu sendiri langsung runtuh. Retakan spasial ratusan ribu kaki, yang tampak seperti naga hitam, terbentuk. Selanjutnya, itu mengeluarkan suara swoosh dan dibebankan kedua King Z dengan kecepatan seperti kilat. King Z tersenyum, mengepalkan tangannya. Lampu hijau melonjak di sekitarnya. Segera, ribuan tato lampu naga hijau muncul. Kemudian, mereka berubah menjadi telapak naga hijau kuno yang membanting dengan kejam ke arah celah spasial yang besar 100.000 kaki. Lautan api menyebar ke seluruh tubuh Moluo. Mereka berputar dengan cara yang gila dan berubah menjadi naga api setinggi 100.000 kaki. Sebuah kekuatan destruktif menyertainya dan itu bentrok dengan retakan 100.000 kaki yang menerjang dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan, bentrokan di level ini. Yang bisa dengan mudah menghancurkan dunia. Anehnya tidak mengeluarkan suara keras. Energi terjalin satu sama lain dan ruang kosong menjadi terdistorsi. Gelombang serangan energi sangat sepi. Namun, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan musnah jika disentuh olehnya. Pertarungan di level ini terlalu mengerikan. Masih terlalu dini bagimu untuk mengambil kesimpulan. Tato lampu naga hijau yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah kaki King Zi. Akhirnya. Mereka berubah menjadi naga hijau kuno berukuran ratusan ribu kaki yang sepertinya membentang tanpa henti. Dia memandang Raja Tianming di kejauhan dan tersenyum. Namun, ada sikap yang luar biasa dan berwibawa dalam senyumnya. Bang, serangan energi lain yang mengerikan menyebar dan 29 angka terbang mundur. Wajah mereka pucat saat mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Sementara itu, Aura mereka juga mulai melemah pada tingkat yang mengerikan. Apakah ini yang kamu mampu? Jenderal Langmo? memandang kelompok Tang Silian dengan ekspresi ganas dan tertawa aneh. Tang Silian tidak menjawab, menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Kilatan dingin di matanya yang cerah menjadi lebih intens. Setelah berjuang sebentar untuk berdiri, dia mengambil tombak Phoenix api dan bersiap untuk terus bertarung. Gadis, kamu sedang mencari mati. Niat mengerikan melintas di mata jenderal Langmu. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya sebelum tombak hitam sepuluh ribu kaki besar terbentuk. Setelah itu, dia menembus ruang kosong dan muncul di depan Tang Sinlian dalam sekejap. Ketika Tang Sinlian melihat serangan yang mengerikan ini, dia mengepalkan gigi peraknya dan sekali lagi bersiap untuk menggunakan kekuatan kerumunan untuk melawan serangan, sama seperti Tang Sinlian hendak membalas serangan peluit terdengar dari bagian bawah pilar cahaya yang jauh. Tembakan Yuan Power melonjak ke awan seperti letusan gunung berapi. Bang, pilar cahaya itu berubah menjadi warna kilat hitam dalam sekejap. Setelah itu, ia bergegas ke formasi besar 100.000 kaki yang menutupi langit. Formasi besar bergetar pada saat ini. Mata tentara Flame Divine Hall yang menjaga keempat sudut dipenuhi dengan kegembiraan liar. Kekuatan yang mereka tunggu akhirnya tiba. Kekuatan ini, apakah dia berhasil? Mata cerah Tang Xin Lian tiba-tiba berbalik ke arah bagian bawah pilar cahaya. Mayestik Yuan Power meletus ketika sosok yang duduk kurus akhirnya berdiri. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Lindong saat ini telah menembus ke tahap kematian mendalam. Keempat tentara mendengarkan, putar formasi dengan seluruh kekuatanmu. Petik dua sebuah kegembiraan muncul di wajah cantik tang Sin Lian kekuatan ancestral simbol yang lindung bisa aktifkan mungkin hanya sebagian kecil dari total kekuatan namun itu adalah bagian yang sangat penting hanya dengan penambahan kekuatannya Mungkinkah untuk benar-benar menekan Jenderal Langmo Iya nih empat tentara frame Divine Hall berteriak di diusi setelah mendengar perintah tang Sin Lian mereka semua melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka sebelum mereka menuangkannya ke dalam formasi. Gemuruh, formasi besar 10.000 kaki berputar perlahan ketika petir hitam berkumpul di tengah formasi. Samudera luas dan perkasa seperti Yuan Power terus bergabung dengan itu. Swoosh, formasi itu bergetar tiba-tiba. Itu mungkin untuk melihat rantai kilat hitam besar 10.000 kaki tiba-tiba bersiul dan menembak keluar dari pusat. Rantai ini sangat besar sementara simbol cahaya hitam dan kilat menutupi permukaannya. Sebuah energi aneh tersembunyi di dalam. Ku, Skywolf Dimensield. Kilatan dingin yang tebal melintas di mata Jenderal Langmo. Dia tiba-tiba meraung ke langit. Ki iblis yang mengerikan tersapu dan benar-benar berubah menjadi perisai iblis hitam yang jauh lebih besar. Ada serigala melahap bulan di perisainya dan gambar iblis itu tampak sangat ganas. Momentum menyebar tak tergoyahkan, swosh, rantai kilat hitam, yang memanfaatkan kekuatan keempat pasukan balai api ilahi, menembus ruang kosong dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu sangat menyerang perisai iblis hitam di depan banyak mata yang cemas. Dentang, suara logam yang sangat keras menyebar sebelum banyak keretakan spasial menyebar di langit. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat beberapa garis retak menyebar dengan cepat di perisai iblis. Bang, rantai kilat hitam memecahkan perisai iblis seperti naga marah. Akhirnya, ia mengeluarkan peluit dan tiba di depan Jenderal Langmo, yang matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Kemudian, itu dengan kejam menyerang tubuhnya dan menembusnya. Sizzle, sizzle, rantai kilat hitam itu seperti naga besar yang masih menempel di tubuh besar Langmo. Setelah itu, itu menembus tubuhnya. Simbol cahaya hitam dan simbol petir diam-diam memasuki tubuhnya. Mereka seperti belatung yang melekat pada bagian dalam tubuhnya. Ki iblisnya yang mengerikan segera menghilang. Tubuh langmau 10.000 ribu kaki dengan cepat menyusut pada kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, pilar cahaya melesat ke bawah dari formasi dan menyelimutinya. Aura buminya seperti aura akhirnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Keempat tentara di langit benar-benar pucat. Ketika mereka melihat bahwa motor terperangkap di dalam pilar cahaya dan tidak bisa bergerak, kegembiraan liar muncul di wajah mereka sesaat kemudian. Sorakan meledak dan bergema di langit. Setelah memberikan semua yang mereka miliki, mereka akhirnya berhasil menekan musuh yang menakutkan ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1032, Raja menghancurkan lempeng surgawi. Pilar cahaya turun dari langit. Di dalam kolom bercahaya padat seperti penjara itu, tubuh Jenderal Langmo dikelilingi dan dililit oleh rantai kilat hitam. Rantai ini tampaknya telah menembus jauh ke dalam tubuhnya dan terhubung ke tulang-tulangnya. Banyak simbol petir hitam bersinar terus-menerus melonjak dari rantai ini, sebelum mereka akhirnya memasuki tubuhnya dan menekan aura iblis yang mengerikan itu. Swoosh, pilar cahaya yang menembak langsung ke awan berangsur-angsur menyusut pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi penjara pilar cahaya besar 100 kaki. Empat sosok spiritual masih menempel di dinding pilar cahaya. Pada saat yang sama, rantai petir hitam diperpanjang dan dihubungkan ke pilar cahaya, membentuk siklus sempurna yang sepenuhnya menyegel Jenderal Langmo. Melayang di langit, ketika kelompok Tang Sin Lian melihat Jenderal Langmo disegel, senyum lega muncul di wajah pucat mereka. Segera setelah itu, mereka tidak dapat bertahan lagi ketika tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pertarungan besar sebelumnya telah menghabiskan hampir semua energi mereka. Jatuh. Keempat tentara dari Flame Divine Hall semua jatuh ke tanah pada saat ini. Banyak murid Flame Divine Hall juga menjadi sangat lemah karena kekuatan Yuan mereka habis. Bang Bang, Jenderal Langmo masih berjuang keras dalam segel pilar cahaya dan sepertinya dia melolong marah. Namun... Suaranya tidak bisa lepas. Jelas bahwa sulit baginya untuk melarikan diri setelah ki iblisnya disegel. Wajah cantik Tang Sin Lian tampak sangat pucat. Meskipun dia juga sangat lemah, dia masih memaksakan dirinya untuk berdiri. Selanjutnya, dia mulai mengeluarkan perintah dengan tertib dan memerintahkan keempat pasukan untuk bergiliran beristirahat. Para ahli top lainnya di Flame Divine Hall juga menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan Yuan mereka di bawah perintahnya. Banyak individu di luar kota Ilahi Api agak terkejut ketika mereka menatap tentara Aula Ilahi Api yang melesat melintasi langit kota. Shock melonjak di banyak mata mereka. Bahkan individu yang kuat dari faksi terkenal dan terkenal di caotik dimensi memiliki mata penuh kekaguman ketika mereka menatap sosok yang cerah dan mempesona itu. Tang Xinlian mungkin bukan ahli terkuat di Flame Divine Hall, namun selama pertarungan yang mencengangkan itu, dia jelas merupakan alasan nomor satu mengapa Flame Divine Hall bisa menyegel orang yang sangat kuat itu. Peri Api dari Balai Dewa Api benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Semua orang diam-diam berseru dalam hati mereka, meskipun kejayaan selama kompetisi sebelumnya tidak diragukan lagi direbut oleh Lindong. Tang Sinlian adalah eksistensi yang paling mempesona dalam pertempuran yang bahkan lebih menakutkan ini. Dengan dia sebagai penerus mereka, sepertinya Flame Divine Hall tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Selain itu, Tang Sinlian juga sangat berbakat. Oleh karena itu, diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi ahli top di seluruh Chaotic Dimensi. Pada saat itu, jika Mo Luo pensiun dan menyerahkan simbol leluhur yang menyala padanya, Kemungkinan dia akan menjadi ratu balai Dewa Api yang mendominasi, yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Tang Xin Lian memegang tombak Phoenix Api dan berdiri di udara. Ketika dia mendengar sorak-sorai yang luar biasa dan pujian dari luar kota, dia sedikit terkejut. Segera, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda di bawah, yang menyeret tubuhnya yang sama lelahnya untuk duduk di sudut dan beristirahat di beberapa rubel. Yang terakhir mengangkat kepalanya untuk menatapnya juga. Tepat. Senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia memberi acungan jempol pada Tang Xinlian. Bahkan seseorang seperti dia diakinkan setelah menyaksikan pertunjukan Tang Xinlian. Ketika Tang Xinlian melihat senyum Lindung yang cerah, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Dia tahu bahwa Lindung telah melakukan upaya yang sama dalam pertarungan ini. Namun. Yang terakhir tidak melangkah maju untuk mengklaim kemuliaan, yang akan memungkinkan namanya menjadi terkenal di seluruh Laut Iblis chaotic Sebaliknya, dia duduk diam di bayang-bayang dan memberikan semua kemuliaan padanya. Dia tahu bahwa hasil dari pertempuran besar ini akan memperkuat posisinya di aula api flem. Bahkan, itu akan sangat membantu baginya ketika dia mengambil alih flem di fine hall di masa depan. Pria ini memang sedikit istimewa. Tang Lian dengan lembut menggigit bibir merahnya sementara perasaan misterius melintas di hatinya. Segera setelah itu, dia merasa wajahnya menjadi sedikit panas. Peri api yang biasanya gagah tampak sangat mempesona pada saat ini. Lindong bersandar pada beberapa rubel. Dadanya naik dan turun perlahan. Napasnya yang agak acak-acakan menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang cukup buruk saat ini. Meskipun ia berhasil menembus tahap kematian mendalam selama momen kritis sebelumnya, ia tidak punya cukup waktu untuk menstabilkan kondisinya. Akibatnya, levelnya saat ini dangkal. Jika dia ceroboh, ada kemungkinan dia bisa kembali ke tahap mendalam kehidupan. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. Sosok kecil dan halus Mulingshan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan nada khawatir. Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan Lindong. Tapi dia jelas tahu, Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya yang pucat jelas membuatnya tidak meyakinkan. Mulingshan hanya bisa cemberut setelah melihat ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang layak menjadi seorang jenderal limo, sangat sulit untuk dihadapi. Mata Lindong melihat ke penjara pilar cahaya yang jauh sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Sebuah kebanggaan menggembirakan memasuki hatinya. Itu setara dengan ahli tahap samsara utama. Kembali ke unik Devil City, leluhur Ventian telah mengorbankan hidupnya untuk menyegel seorang jenderal limo. Sekarang, dia juga telah mencapai prestasi yang sama. Meskipun sebagian besar harus dikaitkan dengan fakta bahwa Aula Api Flame menuangkan semua kekuatan mereka. Juga jelas bahwa Lindung memainkan peran penting. Selain itu, Lindung juga percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa menekan dan menyegel lawan yang menakutkan seperti itu sendiri. Desir, seorang tokoh brilian datang bergegas di langit sementara Lindung merasa emosional di hatinya. Setelah itu, sosok itu mendarat di sampingnya. Mata cantik yang terakhir menembak ke arah Lindung dan tampak sangat lembut. Itu jauh sekali dari sikap gagah berani yang biasanya dia bawa. Mengapa, dengan begitu banyak tanggung jawab, bisakah kamu menjauh? Lindong memandang Tang Xinlian dan tertawa. Saat ini, kekuatan Flame Divine Hall abis, tidak perlu lagi melakukan apapun. Tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada para tetua. Tang Xinlian menyingkirkan rambut merah yang jatuh di depan payudaranya dan dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak. Petik, dua, aku adalah pemilik simbol leluhur dan aku adalah musuh alami dengan Yimo ini." Lindong menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Lagi pula..." Masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku sekarang. Kami hanya menyegel seorang Jenderal Limo. Masih ada dua Jenderal Limo dan seorang Raja Limo yang bahkan lebih menakutkan. Petik dua, itu tidak bisa kita lakukan. Kata Tang Sin Lian agak tak berdaya. Hanya berurusan dengan seorang Jenderal Limo telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka sampai sekarang. Mereka tidak dapat memanggil kekuatan lagi untuk campur tangan di medan pertempuran lainnya. Lin Dong mengangguk, saat ini, ia tidak lagi memiliki kekuatan apapun setelah mengalami pertempuran besar dari sebelumnya. Bagaimana situasi ini tergantung sepenuhnya pada tuan dan tetua King Zi, Tang Sin mengangkat kepalanya. Matanya yang cerah memandang ke arah pertempuran di langit yang jauh dan bergumam. Haha, Raja Tianming. sepertinya sisimu adalah yang pertama kalah. King Zi melirik tanah dari langit yang jauh dan tertawa. Senyum yang semula di wajah Raja Tianming yang jauh telah sangat berkurang. Kemungkinan dia tidak mengira Jenderal langmo akan dikalahkan oleh Flame Divine Hall. Sepertinya Raja ini telah meremehkan Flame Divine Hallmu. Mo Luo membuka bibirnya menjadi senyuman. Dia menatap Raja Tianming dengan cara jahat dan berkata, "Tenang, hanya dengan menangkap seorang Jenderal Limo saja tidak bisa memuaskan kita." Petik dua, aku memang tidak bisa mengalahkan kalian berdua bersama. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aku jika aku ingin pergi? Raja Tianming tertawa, tawanya dipenuhi ejekan. Aku khawatir itu tidak akan menjadi hal sederhana bagimu untuk pergi hari ini. Kingzi tertawa. Raja Tianming menyipitkan matanya. Dia tertawa dingin dan berkata, Kingzi, kamu mungkin telah maju ke tahap reinkarnasi, tetapi kamu pikir kamu siapa? Salah satu dari delapan tuan dari zaman kuno. Kemungkinan orang-orang itu terperangkap dalam reinkarnasi mereka. Petik 2, King Zi tersenyum sedikit. Rambut panjang di punggungnya berserakan. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah dan jernih. Naga hijau besar 100 ribu kaki di bawah kakinya meraung ke langit. Lampu hijau menyebar dan berubah menjadi piring lampu hijau yang ukurannya ratusan ribu kaki. Seluruh dunia redup ketika piring lampu hijau tersebar. Tanah menjadi hitam hangus sepenuhnya dan sepertinya kekuatan Yuan alami samar-samar mulai mengamuk. Mulan dan tetua Ciyun di langit, yang bertarung dengan dua jenderal limo lainnya, juga berhenti. Ini karena piring lampu hijau besar seratus kaki juga telah menyelimutinya. Apakah ini? Chiyun mengerutkan kening. Mata Mulan menyipit, seolah-olah dia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi di matanya berubah. King menginjak piring cahaya besar, seratus ribu kaki di bawah kakinya, dan tersenyum ke arah Raja Tianming di kejauhan. Dia berkata, "Raja Tianming, bolehkah aku tahu jika kamu telah mendengar item ini? Apa Raja Tianming menatap pelat lampu hijau besar yang beratnya ratusan ribu kaki dan bertanya dengan suara lemah?" Raja menghancurkan lempeng surgawi, mata Raja Tianming menciut tiba-tiba sebelum ruang di belakangnya meledak terpisah. Itu adalah pertama kalinya ekspresinya berubah dengan cepat. Jelas, dia merasakan bahaya nyata dari apa yang disebut King Destroying Heavenly Plate, yang disebutkan King Z. Item peringkat keenam pada daftar item divine kuno, King Destroying Heavenly Plate. Moluo terkejut saat ini. Jelas, bahkan dia tidak tahu tentang ini. Iya nih, aku telah mencari selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukannya di medan perang kuno. King Zi mengangguk dan tertawa. Joy melonjak di mata Moluo. King Destroying Heavenly Plate ini adalah objek ilahi yang menakutkan bahkan di zaman kuno. Lagi pula, itu benar-benar membunuh peringkat raja Yimo sebelumnya. Namun, Moluo tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia mengerutkan kening dan berkata, "Berdasarkan apa yang aku tahu, untuk menggunakan Raja Menghancurkan lempeng Surgawi untuk membunuh Raja Yimo, itu akan membutuhkan." Empat simbol leluhur, mempesona itu. King Zi tersenyum dan mengangguk. Namun, di pihak kita, hanya ada tiga simbol ancestral bahkan jika kita memasukkan dua simbol ancestral dengan Lindong, King Zi menggelengkan kepalanya, dia menatap tangan Moluo dan tersenyum. Dia berkata, tidak kami memiliki empat dari mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.